Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semangat pagi Salam hebat untuk Rekan-rekan non ASN semuanya Bapak ibu non ASN Yang kemarin sudah melakukan pendataan Non ASN di lamanya kemdikbud, Jangan lupa Untuk Melakukan resum Terhadap pendataan tersebut Silahkan bapak ibu buka google chrome ketika laman pendataannya dan bapak ibu login menggunakan akun dan passwordnya masing-masing setelah bapak ibu masuk ke akun masing-masing bapak ibu silahkan cek satu persatu terlebih dahulu ya cek dari bukti pembayarannya cek SK nya cek nomor SK, tanggal SK dan siapa yang penanggung jawabnya ya? Silakan dicek satu-satu, klik lihat. Jika ada yang salah, silahkan klik unggah lagi atau ada kesalahan data, silahkan Bapak Ibu klik ubah. Sesuaikan dengan data yang ada. Jika Anda rasa data sudah benar, silahkan Bapak Ibu klik selanjutnya. Ya? Nanti di sini akan muncul beberapa pilihan ya bukan pilihan ya beberapa data. Bapak Ibu tinggal checklist ya kolom-kolom yang kecil ini. Ya. Bapak Ibu cek cek semua datanya udah benar atau belum. Kalau belum silahkan Bapak Ibu klik sebelumnya. Jika di, sudah benar Bapak Ibu silakan checklist semua kotak-kotak yang kecil ini ya. klik satu-satu ya sambil dicek juga dilihat katanya ya, ya Nah di sini Bapak Ibu kalau masih penasaran silahkan Bapak Ibu klik lihat untuk cek kembali ve di output itu sudah benar atau belum klik aja satu-satu lihat lihat lihat dan lihat ya Nah setelah selesai bapak ibu jangan lupa nih kotak yang kecil ini yang di blok kuning ini silakan bapak ibu klik checklist lagi yang di bawah juga yang merah silahkan bapak ibu klik sampai berubah warnanya jadi biru ya jika sudah diklik dua-duanya bapak ibu silahkan klik yang kotak merah ini sebelah kanan akhir di proses pendataan bapak ibu silahkan dibaca semua ya yang di blok kuning dan yang blok merah ini yang ini tampilan dari kartu akun, ya, terinformasi pertama kali. Pendaftaran yang ini adalah bukti pendaftaran ketika kita sudah mengakhiri proses pendaftaran tadi, ya. Ini riwayat kerja dan...